Oke teman-teman selamat datang di channel 5sensei Jadi kali ini di channel ini main game Onimusha Warlord seri pertama Dengan karakter utamanya yaitu Samanosuke Akechi Dan di sini kita harus membasmi para iblis yang ada di jepang pada zamannya Bagi yang suka dengan video ini mohon dukungannya untuk subscribe dan like ya Haturnuhun finally engage the enemy. My lord, we have taken Lord Sudoku's head! Perfect! <laughs> Your faith praises you. I am writing this letter in the hopes you will read this in time to help. Something is wrong within the Inabayama castle. Some of the maids and servants have gone missing, and I fear that it might be the work of monsters. I am so scared, Simonosuke. People tell me that the monsters eat the maids and servants and then take their remains to someplace deep underground. When I told my brother Yoshitatsu about this, he did not seem interested. He is too busy preparing for his upcoming battle with Nobunaga. Semnosuke, although it has been a few years since we were forced to take separate paths due to the battle between my father Dosan And my brother Yoshitatsu. You are still the only one that I can rely upon. I can only hope that you receive this letter and that you will find it in your heart to come and save me before it is too late. Yours faithfully, Yuki. Oke, okay, baru mulai gamenya. Ada pos penjaga dua di jalur path, barat dan jalur utaya. utara Kaede, okay, ke Utara. Oke, kita utara ya. Oke, okay, bisa dimulai. Oh iya wih sudah lama banget gak pakai semersek. Ya langsung kita lanjut. Oh uh, musuh pertama, biasanya kan tutorial ya awal-awal, tapi kok? Oh iya bener langsung ada tuan putrinya. Princess Yuki. Oke okay, kita coba pedangnya, sah. Uh mantap. Ya, yeah. ah uh, mantep. Iya. Yeah. Uh ini iya. Oh uh, Gak sampai ngakil ya? Iya, yeah, film dulu seperti biasa. Iya ini aku. would come to save me. Tenang ada Agung Ning. You so eh hey, apa tuh yang meledak <laughs> oh kayaknya bosnya datang bos oh iya bos pertama kayaknya ya kalah bos Rasa ini pedang bergecat Ya udah Ya langsung pingsan Ya summon yang cukup udah loyo Ah tidak Ah udah ini benar Ah loyo benar sama squid Semenos, eh. Semenos, Saheta, Wake up. Wake up. Nah ini awal mulai ya teman-teman. Dapat kekuatan uh. dari Ogre ya kalau nggak salah. Udah lama soalnya nggak main. Hi huh? curig. Tuh, bisa ngancurin iblis ya? Kekuatan? Wish. Oh benar ya, Plan Old Grey ya, yang dikalahkan sama bad iblis. Segel ya, segel jiwa. Ya nanti kita bisa nyedot-nyedot. Destroy all the demons. Siap Ah sakit kepala Snow so, yuk. Oh iya kekuatan sarung Ogre Kekuatan Ogre dan menyelamatkan putri Yuki, oke? Oh, dapat apa? Buku panduan seperti biasa. Nah, ini mah pencet-pencetan lah. Seperti biasa, oke. Mungkin, oh, sampai sini udah selesai. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Kita langsung masuk ke gerbang. Di sini kita melawan para zombie. Jadi manusia hidup. Oh mantep. Ayo, rasakan pedangku. Oh, pedang biasa ya. Masih pedang biasa yang besi ini. Nanti masih bisa ngelawan lah kalau yang tempat-tempat biasa kayak gini. Kita zombie para pelajurit. Wah, sekarang kita bisa nyedot nih, enak. Ya, yeah, mantap. Gak ada lagi ya? Iya, gak ada lagi. Eh, leko nggak bisa masuk sih? Nah, baru bisa masuk. Oke, di sini, ke mana di sini? Oke, langsung maju aja. Sini. Ya. Oke, okay. Oke okay, cepat, wis keluar zombai Masih malah ditutup. Ya. Yeah, uh, uh, uh, uh. Ayo sini, wis, wis. Uh kena. Uh, uh, uh. Ih gila. kok agak susah ya. Emang udah lama mungkin nggak main. Kena terus, ih, uh, di belakang ternyata nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung muter gitu. Wih, tuh uh, darahnya udah sedikit lagi, terus bos main masih cacat Duh Oh, uh. oh, uh. wih, uh. oh beres. Setengah lagi, bos. Oke. Okay. Open the door. I've killed all the monsters. Gimana ditutup? He killed. Hah, what should we do? Ya, <laughs> lu uh, marah nih. You, kau, hmm. uh. biasa, biasa. Sorry, Not we are very sorry. Please oh, para penjaga juga diserang uh. sama mereka ya. The keep is ahead of Ini, us that way? pintas ke pos penjaga. Kesana, oh gitu ya? Oke, okay. wow, udah capek, tuh. udah belajar. Kita langsung aja ke belakang. Bener ya? Ya, bener. Kirain buntu. Oh, ada gua ternyata. hmm oh, Mantap hmm oh, mantap Sedot lagi, eh mantap ada heb, Lumayan buat darah, bus, sakit bos, ada lubang besar, ya, oke, Kalau tidak bisa kembali kalau kamu turun, oke joss lah langsung boss. kita masuk, oke, okay. ush Kaget Us sakit bos Cepetnya Oh 2 plus tusuk Mantap Langsung kenyawat Us Langsung tuh Ini harus Nahan dulu Seperti biasa nih Soalnya cepet nih Kalau Musuh yang ini nih. Tuh Kok oh, ada lagi hmm. Lincah Duh Duh darah sedikit lagi bos, Aduh dikit lagi. Tenang tenang tenang tenang. Uh. Tendangan kick, oh uh. uh. langsung balik tahan. Tuh mantap ada darah nih. Gitu. Tuh nggak ternyata bukan. Nah darah mantap. Nah gitu oke. Okay. Dapat peta, kita langsung ke atas. Lihat peta dulu. Ya betul ya, ke atas. Ke atas. Hmm, ada pin. Ini eh, apa? Mumi biksu menjadi pejaga kuil. Oke, okay. ada gulungannya di sini. Oke, okay, kita ambil. Catatan sogen Oke, okay, di sini ya nanti ditranslatein ya teman-teman. Untuk orang pemberani Yang menemukan dan membaca Gulungan ini Singkirkan pikiran Negatif Wah nantilah kalian baca sendiri Nanti bisa dilihat Wih Mono oh, monster di atas Langsung gas dan gas Nggak bisa ditusuk, bisa ditusuk ada catatan apa lagi ini share ini potong-potong ya cuman potongan aja di sini share kalau nggak salah share itu apa ya ini tuh apa penjelasan yang dari harum obre cuman dipotong-potong Oh Nah, tusuk bagus, mantap. Eh. Uh. Di sini biasa harus nyari jalan. Kalau di sini jalannya masih gampang lah. Oke, okay, kita masuk. Oke, okay, ada guci, kita rusakin aja. Oke, okay, ada rahasia. Harta jurnal 1. Oke, okay, di sini Guru dan aku telah mengikuti monster yang telah menculik orang-orang. Oke okay, nanti lah, kalian bisa baca sendiri. Tahu nanti pause aja ya teman-teman. Uh yang bersinar nanti itu ada yang bersinar, kita lihat. Shiden, oke, okay. dapat pedang Shiden. Nah ini ya, anaknya dari Animusa Musa. Nanti kita bakal dapat beberapa pedang ini. Kita dapat pedang listrik dulu. Mantap. ish ish ish huh. ini kan mudah langsung tuh oh uh. nah kotak ini uh, mendingan di skip aja deh soalnya takutnya agak lama ya teman-teman udah dapet apa? tali eh, tangga ya tangga tangga yang berbentuk tali tuh ada jalan rahasia kita langsung ke atas Ini ada magic jewel. Yes. Ah, itu magic jewel kita pakai. Oke, okay. magic kita yang di bawah yang MP kita langsung nambah ya. Nah, ini disini ada puzzle. Nah, nanti aja kita langsung masuk. Buah kristal dipasang di tengah. Sepertinya ada kristal di dalamnya Oke okay. Karena kita udah punya pedang listrik Jadi kita bisa masuk ya. Langsung disedot Oke okay. Waduh hmm, hmm, hmm. Oh, Musuh oh, oh iya musuh yang itu. Uh. Musuhnya ini menggelinding ya teman-teman uh. Harus banyak nahan juga ah, Tuh bisa jarak jauh uh dia harus pelan-pelan, tenang aja. Temen -temen. Uh, uh, Mantap, Pak Har. Ini langsung kebalik, ya uh. eh, nggak ketusuk. Set, nih, rasain tutup. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh. oh, uh, oh, uh, oh, uh. Ta, oh, oh, oh, bos, masih ada, oh, oh, bagus sedot sudah. sudah buka. wis masih datang juga ternyata langsung di ini ya. Bisa langsung di kill. Dapatin oh map. Map area selatan. Oh. Hmm. Yes, yes. Kalau satu lawan satu sih gampang. Oh, udah lawan banyak, banyak nahan kita ke mana nih ada dua jalan Aku ke kiri dulu di sini deh kalau nggak salah. Ush, ya banyak musuh yang menggelinding bus ada apa? ini Wih yang besar, yang gede bos. Oh, jurus listrik Oh mantap. Ah mantep ah udah mati. Oh yang pakai kampak. Bus bisa dilempar bos? Mikirin nggak bisa dilempar. Hai, oh tadi kena udah kena jurus ya, jadi gampang. Oke, okay, kita ngumpulin dulu deh. Ngumpulin energi nih, ih, ih, oke. Okay, Disini masih banyak monster, oh hmm. oh hmm, ditusuk bagus mantap. wis masih ada, oh hmm, dikasih lagi semua. Yang enak kalau langsung ditusuk ya teman-teman Langsung mati Tuh masih banyak Weh Muncul lagi yang gede Yang gampang Tahan bos Us Melinding uh, Eh uh, mati Sumpah, harusnya ditusuk uh, Mundur dong Oh Langsung mundur Kita nahan mundur langsung Kalau yang gede Wah uh. uh, bener Satu lawan tiga uh. Ini agak susah nih kalau yang gedenya kita uh, Tahan mana ini, ini ini yang ini harus mati dulu nih harus mati dulu is di pojokin is mantap energinya banyak sekaligus dapat darah sih we masih ada juga nambah lagi tahan is, tahan blasan eh, makin banyak deh padahal ini normal terus mantap masih mundur dong, tahan, us, hampir kena, ini yang gede, ugh, damage nya gelap, damage nya us, nah, makan, uh, berdoa dulu dah, oke okay, kita ke sisi kiri tapi kalau nggak salah kalau di sini uh masih ada juga ternyata ih uh, susung ah uh, mati uh, masih disedot kalau masih ada coba sini oh masih ada ini muncul terus ya teman-teman. tapi di sini kita butuh ini ya butuh energinya soalnya buat nge-upgrade juga nanti teman temen buat update pedang kita gitu pas buat lawan bos kalau nggak nggak upgrade ini agak susah Oke, kita ambil ngumpulin lah kalau memang di sini masih ada banyak musuhnya udah habis ya teman-teman oke okay. Oh di sini masih banyak oh oh banyak ya di sini lumayan oh oh ada mantap It's dead nah ini kenapa nih ngasih apa nih oh ngasih Hub buat darah Oke, okay, di sini bener ya jalannya, tapi kok merah ya? Oh, dikunci dong, masih terkunci. Harus cari jalan di sini. Oke, okay. kalau nggak salah ini ada jalan ini deh, apa jalan buntu deh? Tapi bisa pakai di sini. Nah di sini deh kalau nggak salah. Oh iya bener. Di sini ya, ada parit ke bawah. Yang tadi kita punya apa? Tangga ya punya tangga. Pakai tangga ya oke okay. di sini bisa pakai tangga. Kita ke bawah. Oke. Okay. Ya kita turun. Kita cari jalan dulu. Oke okay. di sini benar ya jalannya. Kita cari-cari di sini tenang ya lebih tenang. Oh sini oh di sini masih dikunci nanti ke tempat sepan oh, ada harta karut medicine lumayan kita lanjut ke pintu berikutnya oh uh, ada film uh, lawan ini ya lawan bosnya bener mana tuan putri Nah, uh, lebih enak saat marah ya? Oke, okay, fine. Fight me! Oke, okay, lawan bos dulu. Ace yang oh. ah, jurus listrik mantap, jurus petir. Kayaknya. Oh, ini bisa langsung sedot ya, menjaga jarak ya, teman-teman. Kalau yang gede gini biasanya nggak ini ya? Kalau kena bisa mundur langsung. Ah sambil isi magic listrik. Nah, Set, untungnya dia lambat. Is bener lambat ya. Is, hampir. Nah serang. Wush dapat yang putih dong. Kayaknya, oh nyeruduk. Oke sini, ah jurus magic. Sini bos, ayo sini us hampir kena. Eh, nah udah langsung, eh ah, serang langsung. Eh, eh lemes langsung. Uh, salah bener. Bos pertama masih gampang. Ini keluar, eh langsung ada ini ya. Ada pintu. It Woi, dapat banyak energi, terputar dulu. Ini ada jalan lain, kah? Oh, pintunya rusak. Kita lanjut, berarti ya? Oke, okay, ada apa ini? Jurnal kedua. Oke di sini aku pengecut menyedihkan dan lemah iman Tuanku terluka parah so, Oh ini banyak banget teman-teman nanti kalau misalkan kalian pengen baca di pause kita lanjut beres lawan bos kita ke mana lagi Oke, kita lurus aja ada guci kita hancurin dan eh nggak ada apa-apa dong Eh ada pro right ya makanya ini ya, apa di sisi-sisi itu kadang-kadang ada barang yang nggak kelihatan jadi lihat-lihat dulu pencet-pencet. Di banyak tengkorak dong. Nah ini nih iblisnya. oh lagi makan manusia ya maksudnya. Prajurit. kayak alien. Uh, di sana? banyak tulang tengkorak ya. Adapin aku, aku, Iblis! Hmm. <tuk> Oh, dia yang ngebangkitin Abu Naga yang, oh iya, terbunuh ya di... ya di Oke Hazama melakukan perjanjian dengan iblis di sini. Nabu Naga hmm, karya karya kreasi hey, ini, Bos juga kali ya. eh Bos lagi ini. Atau bukan Rasanya kalau yang ini Bukan deh Oke langsung lawan aja Nah langsung rasakan, rasakan listrik Greget Oke mantap Oh cuman sekali jurus dong Tadi kemana Gak ada yang ada jalan bawah tanah Kalau yang tadi Yang tadi bisa jalan bawah tanah Oke kita dapat Ini ya Apa Pedang api Kalau nggak salah Kalau koin tuh pedang api Uh pedang berat dong. Nah, ini buat lawan yang berat lagi. Hmm, Oke, okay. dapat pedang api. Uh, lumayan ya eh? berat pakainya. Kita kembali lagi. Guys. Oh, uh, gila langsung ini dong, langsung mundur musuhnya. Jos, jos. Sah. Cocok, oh langsung mati. Oke, okay. oh langsung ditusuk aja. Ada musuh lagi, enggak eh, ada. Kirain ada, kita langsung lanjut. Oh iya, wis apa tuh? Oh yang nyedot ini ya. Yang nyedot kekuatan jiwa Ini harus dimatiin Ini agak susah ya teman-teman Nah Dapat hmm, hmm. Agak susah Kalau ngelawan yang terbang Gini Wah oke okay. Oh langsung disedot Ke yang lain hmm. Jadi harus serangan atas Nah bagus Kena Yah ya Oh, ada. Saya kabur. Mm, mm. Uh, mantep banyak. Oke, okay, kita langsung lanjut nih. Ada item lain nggak? Nggak ada ya? Kita masuk yang pakai pedang koin. lanjut oh ya ada pengesepan sudah di save dan isi pemulihan uh ada bertiga dong yang cepet yang lincah kita ini ini yang tempat sempit aja teman-teman biar nggak bisa kemana-mana uh cuma lebih cepet ya kalau yang kowe yang pedang ini emang agak berat tapi demennya juga sakit sedot menyedot Oke okay, kita ke atas. Disini, us, oke okay. mau taruh, us dibakar dong. Tapi nggak bisa nusuk ya? Ah diaduin. Widih, kalah dong. Kalah sama kampok. Dan nah, ini pedang Ogre. Wis disedot, wis disedot. Ini ini ini ini ini yang bikin lama yang bikin lama ini. Eh mantap, ini eh, sedot lagi. Masuk dimatiin. Aro kalau nggak salah nanti kita punya panah deh. Ini buat ini buat ngalahin yang terbang kayak gini. Yang tadi mana? loh hilang? Hilang? Kabur? Wah oh, udahlah. Kita isi di sini. Eh tusuk mantap. Oke, okay, sini Oh, masih ada Oh, langsung dikeluar Langsung mati biasanya Pas keluar Langsung kita Ini ya Serangan tujut Langsung mati Nah Yang enak ditusuk-tusuk Langsung mati Oke okay, Kita masuk Ke Gerbang berikutnya Oke, okay, ini udah rusak dan banyak korban. Bus, ada musuh yang udah di depan dong. Ah, oh, bakar aja lah. Mati. Wih, nggak. Dia lebih kuat dong. Aduh, wis kalah. Oh, Oke. Okay. Oh, tapi lumayan ya itunya. Energi rohnya gede. Dari sini kita kemana nih? Ke depan aja? Pakai sisi sini Sisi dulu deh. Oh uh, banyak rohnya nih. Di sedot langsung. Ada apa ini? Map baru. Map di sini kayaknya. Oh iya, ada beberapa potongannya. Di sini, eh ada apa ini? Seorang pria aneh diam-diam menatapmu. Iya kita, ada tadi apa? Cuman kayak laba-laba. Oke, udah di save ya teman-teman. Oke, musuhnya masih ada. Oh. Sah tahan, wis mental dong pakai koin. Duh, Aku mati. Kita Stop. masuk, wis. Masih anak-anak kecil ya, tapi nggak mati. Uh. Uh. Stop. Huh? Who are you? And what do you want with that boy? I should ask you the same thing. You are not working for Saito Clan, are you? Wait. Can you be Semanoseki Akechi? Yes, you are. I cannot believe you are here of all places. I am a servant of the Oda clan. My name is. Oh, pelayan klan Oda ya. Yeah. This man will eventually conquer the world under the name Hideyoshi Berarti musuh dong ya. What is a servant of the Oda clan doing here? Wait. First we must talk business. Tell me, How are you interested in serving our clan? My Lord, Oda would welcome a great samurai like yourself. I serve no one. My life is mine and mine alone to command. <laughs> I see However, I will not give up yet. We shall meet again. <laughs> Oke. Okay. Kita ke mana lagi ini? Ya, di sini ada. Oh, nah, dapat panah. Oke, okay, kita masuk sini di sini ada apa oh ada harta lumayan kayak tempat istirahat ya jurnal 3 oke okay. sini aku sudah kelaparan aku pikir sudah berapa kali wah duh banyak banyak banyak banyak banyak nanti paus aja ya teman-teman kian kita balik lagi Wih, musuhnya jadi banyak Oke okay. Wah, wow, pakai pedang koennya sebentar Damage-nya gede Oke, okay, kita nanti lanjutnya ini kita balik lagi ke tempat ngesep ya Oke okay, teman-teman, mungkin untuk part 1 kali ini Segini aja dulu ya Nanti kita langsung lanjut ke part 2